Dengan berkat karunia lah kita dapat berkumpul pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan Dan kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah untuk mempertegakkan kalimatul hak yakni kalimat La ilaha illallah muhammadun rasulullah Dan kepada ulama mutagadimin dan ulama mutakhirin dan ulama yang muktabar sebagai sirajah mumira lampu penerang bagi umat manusia Sesungguh berat baginya penderitaan Yang kau alami Sesungguh berat kesusahan baginya yang kau alami Sebelum kau merasakan susah Dia lebih susah Sebelum kau merasakan menderita Dia lebih terlalu menderita Hadisun alaikum menjaga You malaikat itu pun menjawab iya iya emrahmat aku lah yang bisa menghitung air hujan yang turun di atas bumi wahai Muhammad. lalu Nabi, pun, Nabi Muhammad pun bertanya kembali kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, apa kekuranganmu dengan jari-jari ini? -jari, Jangan jari-jari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala." Lalu malaikat itu pun menjawab, "Wahai Muhammad, aku bisa menghitungkan air hujan yang turun di atas bumi wahai Muhammad, tapi aku tidak bisa menghitungkan Kalau kita mau bersalamat kepada baginda Rasulullah SAW, kita banyak salah. Bani, dia mencintai ku. Manakah bani? Barangsiapa yang mencintai ku? Maaf, karena maaf dia bersamaku dalam syurga. Dia bersamaku dalam syurga. Dan kesimpulan kita yang bisa kita ambil dalam pidato singkat ini, yaitu adalah kita.